Jika ingin berlibur, pulau adalah pilihan pertama bagi banyak orang Banyak sekali pulau indah yang cocok untuk berlibur Tapi tahukah kamu? Ada beberapa pulau kecil yang bentuknya sangat unik Yuk langsung aja kita lihat Yang pertama, Pulau Hati, Fiji. Pulau Hati terletak di sebelah selatan laut pasifik Berdekatan dengan Pulau Fiji. Seluruh pulau ini dikelilingi terumbu karang yang cantik dan merupakan lokasi dari salah satu ombak paling menakjubkan di dunia. Pulau bentuk hati ini menambah rasa romantis yang membuat banyak pasangan datang untuk berbulan madu. Pulau Tavarua pastinya telah menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk liburan kamu nanti. pulau senyum malaysia pulau senyum ini terdiri dari tiga pulau yang jaraknya berdekatan salah satu dari pulau itu berbentuk bulan sapit sehingga pulau ini sekilas terlihat seperti orang sedang tersenyum hmm, lucu ya selanjutnya pulau pizza Portugal jika dilihat dari atas, pulau ini terlihat seperti sepotong pizza. Pulau pizza adalah hasil dari kawah gunung berapi yang terendam dan danau yang hampir bulat di tengah, terhubung ke laut oleh saluran sempit. Yang keempat, pulau helikopter Filipina. Pulau ini terlihat seperti helikopter tanpa baling-baling, tebing-tebing yang menjulang membentuk kabin dan hutan hujan tropis yang luas membentuk ekor. Yang kelima, pulau kuda laut Galapagos. Dari atas, pulau ini terlihat persis seperti kuda laut berwarna coklat. Pulau ini kaya akan sumber daya ekologis. Pulau besar ini bahkan adalah rumah bagi banyak kura-kura liar dan penguin. Next pulau kura-kura taiwan pulau ini adalah satu-satunya gunung berapi yang masih aktif di taiwan The pulau ini menyerupai kura-kura dengan kepalanya yang muncul di atas permukaan air banyak orang yang berkunjung untuk menonton ikan paus dan melihat kehidupan laut di pulau ini yang ketujuh pulau bumerang pulau yang berbentuk bumerang ini hanya ada 4 km persegi tanah dengan enam negara yang sedang berusaha untuk mengklaim teritorial kepulauan ini pulau dengan 750 terumbu karangcil ini penuh dengan berbagai jenis ikan next pulau lumba-lumba Italia pulau yang bentuknya mirip lumba-lumba ini menyimpan kisah mitologi Yunani dikatakan bahwa kraken atau monster laut pernah tinggal di pulau ini pulau ini juga telah lama dicintai oleh wisatawan dari seluruh dunia selanjutnya pulau buaya Filipina tidak seperti pulau lainnya pulau buaya ini hanya dapat dilihat dari satu sudut dari samping lokasinya tidak jauh dari pulau Boracay Pulau kecil ini terlihat seperti buaya dari jauh. Pulau ini juga tempat yang populer untuk snorkeling karena banyaknya kehidupan laut. Next, Pulau Bulan Sabit, Hawaii. Pulau Molokini di Hawaii ini berbentuk bulan sabit. Tidak seperti pulau lainnya. Pulau ini memiliki tebing curam Pulau yang pentingnya tidak biasa ini juga sering melindungi penyelam dari arus kuat dan ombak besar. Terakhir, pulau ikan Kroasia. Pulau berbentuk ikan ini terlihat sangat lucu Namun, pulau ini memiliki 200 jejak langkah bekas zaman dinosaurus loh Oke okay guys, kamu paling suka yang mana nih? Dari 11 pulau dengan bentuk paling unik di dunia ini